Ratga saya ni aku nak cerita tentang Kebaikan atau kepentingan King Cobra atau nama scientific Opio sana dalam Ekosistem kita Okey, Dia ni mengawal Populasi biawak dan juga ular lain Maksudnya semua jenis ular dimakan Semua jenis biawak dimakan Tak kisahlah ular sahur ke apa semua uh, Dia takkan makan tikus takkan makan ayam Jadi kalau korang dengar kita yang dia makan ayam hmm, Itu adalah Fit ataupun tak betul Sebab dia hanya makan reptilian lain sahaja Ada sahaja yang makan ayam Dan juri tikus Cuma yang suruh jambelan pun yang memang dah ajar daripada kecil lagi Cak Banyak saya dapat soalan sebab apa dia tak bermatuk Ok, korang faham boleh perhatikan Sejak ke depan dia Dia tengok pergerakan kita, faham? And sebab apa tak bermatuk Jarak yang saya berada sangat, sangat jauh dengan dia okay, saya kat sini dan no, dia kat sini. Nak dia pastikan pergerakan kita. Hmm, eh, sentuh sikit. Ah, <laughs> jom ikan. Cik. Hmm. Eh, eh. <laughs> okay, ni. Ni kau orang boleh nampak kucing pun dia pastikan nampak. Oyen pun menggigil. Hmm. Hmm. Hmm. Okey. Ni kau boleh nampak kucing pun dia batting Oyen pun menggigil. Hmm. Hmm. Hmm.